Halo sahabat mie instan, salam jumpa lagi Hari ini adalah hari ketujuh Kita makan mie instan selama 365 hari ya sahabat mie instan Hari ini saya mau cobain indomie Mie kuah rasa seblak hot jeletak. Yuk langsung aja kita bikin Halo sahabat mie instan Mie sudah selesai kita bikin Saatnya kita cobain ya sahabat mie instan Ini yang kita bikin tadi Indomie happy abis mie kuah rasa seblak hot jeletot ya sahabat mie instan Bismillahirrahmanirrahim Hmm Hmm. Ini ada toppingnya sahabat minstan kerupuk. Hmm. Pas sih sahabat minstan rasa seperti seblak seblak itu. Hmm. Hmm. Enak sahabat minstan. Ya begitu agak begitu pedas sih sedikit Tapi kalau kalian pencetak pedas harus tambahin ini Kita hmm. cobain lagi ya hmm. Enak sekali Sahabat Min minyak. Minnya ini minyak besar-besar, sahabat Minstan. Dan ada topengnya kerupuk. Oke, sahabat Minstan, jangan lupa subscribe ya channel ini biar kita besok ketemu lagi. Oke, sahabat Minstan, segitu dulu ya hari ini. Sampai jumpa lagi besok. Dadah. Kita lanjut makan lagi ya. Ih mm.